Kita mulai video hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super duper creepy Karena video ini direkam literally oleh seorang pastor yang ada di Amerika Serikat So pastinya keaslian video ini udah gak usah diragukan lagi Gak mungkin dong seorang pastor bikin video prank atau video hoax gitu Buat apa? Doi bernama Pastor Aaron dari Peace Memorial Church di Oregon Nah seperti yang kalian tahu ya karena musim pandemi kayak gini Beberapa waktu yang lalu itu dilarang kumpul-kumpul Makanya ibadah pun dilakukan secara online. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di Amerika, guys. Nah, Pastor Aaron ini rencananya mau bikin video announcement tentang kegiatan ibadah gereja. Tapi, berkali-kali do itu gagal karena kepotong sama sesuatu. Perhatikan baik-baik. Well, hey everybody, Pastor Aaron here. It's my pleasure just to announce that we... this Sunday will be... Oh, will be uh, open. Okay, we're, we're, uh, we've been trying to do this announcement several times today already, and uh, three times that podium back there has fallen over on its own, and it's, uh, it's stable, I mean, it's not wobbly at all, it's uh, kind of like the, that uh, podium has been wobbling. Okay, so there's we checked the vent. There's a vent there that is not an air duct That has any forced air at all. So it can't be wobbling from that. There's absolutely no breeze in here You can see by got the banner there. There's This no air conditioning. It's these things. They're off I don't know So I'm just gonna sit here and watch it for a little bit and uh, We will see if it does it again Ooh, that thing's moving that hasn't been moving that's new seriously nothing else there's no breeze Berkali-kali, podium yang ada di belakang Pastor Aaron tuh bisa jatuh sendiri. Padahal, Doi bilang kalau podium itu usianya udah 5 tahun dan sangat stabil, jadi nggak pernah goyang-goyang. Bahkan, pas Doi coba buat diem di depan podium itu dan ngamatin pergerakan podium itu, malahan tiang bendera yang ada di sebelahnya yang ikutan gerak-gerak sendiri. Dan coba deh kalian perhatiin gerakannya. Bener-bener nggak -bener wajar. Seolah kayak ada sebuah energi yang ngedorong-dorong tiang bendera itu. Padahal Pastor Eren ini bilang kalau sama sekali nggak ada angin di dalam ruangan itu. Kalian bisa lihat sendiri ya, banner yang ada di atas tuh juga sama sekali nggak gerak. Dan juga kipas angin yang ada di ceiling itu juga dalam keadaan mati. Selain itu, Pastor Eren ini juga cerita kalau selama doi melayani umat yang ada di gereja itu, udah beberapa kali doi itu ngebantuin umat yang urusannya itu bersinggungan dengan paranormal. So apakah mungkin setan-setan yang doi pernah usir sebelumnya ngikutin doi ke dalam gereja itu? Video yang kedua ini direkam oleh seorang turis yang sedang melakukan kegiatan wisata ziarah di sebuah gereja di Inggris. Di dalam gereja itu, ada sebuah kepala dari seorang martir yang tewas pada abad ke-17 dengan cara dipenggal karena mempertahankan keimanannya kepada Kristus. Karena pada saat itu, mengimani ajaran Katolik itu adalah sebuah kriminal besar. Makanya doi itu sampai dihukum mati. Namanya adalah Santo Oliver Plunkett. Dan di dalam gereja itu, kepala Doi itu benar bener didisplay di dalam sebuah box kaca. Dan dapat dilihat semua orang yang datang ke gereja itu. Menurut gua ini creepy banget ya. Bisa ngebayangin sendiri kan? Tapi nggak cuma itu. Ada juga sebuah pintu penjara yang dulunya dipakai untuk memenjarakan Santo Oliver ini sebelum Doi dieksekusi mati. Dan pastoris itu coba buat mendekat ke pintu penjara Santo Oliver Plunkett ini, tiba-tiba ada sesuatu yang sangat aneh yang terekam di videonya. Perhatikan baik-baik. Oh, wow. Gimana? Udah kelihatan? Sekali lagi gue seneng banget buat ngetes kejelian mata dari kalian. So kira-kira nih, kalian udah pada notice belum penampakan di video yang tadi? Mungkin kalau misalkan kalian udah ada yang nemuin penampakannya yang mana, bisa share di komen di bawah buat ngebantuin teman-teman yang lain yang mungkin masih kesusahan buat nemuin penampakan di video yang tadi. Radio. So, ada sekelompok anggota militer dari Amerika Serikat yang sedang bertugas di Jerman. Nah, beberapa orang diantaranya itu ditugaskan untuk menjaga sebuah gedung gereja tua yang dulunya pernah dipakai sebagai basis perang pada Perang Dunia Kedua. Dan gedung itu terkenal sangat angker. Dan pas mereka mau ngelakuin patroli rutin malam itu, tiba-tiba ada suara aneh yang terekam keluar dari alat komunikasi mereka. That's how radio's going off in the church. I don't know if somebody's hot, Mikey, or not. There's the one right there. They opened. It went off. It, it turned off. Yeah. If you couldn't tell, we were just standing at the the top of the pews, basically, and our radios just started going off, and there was voices and like a lady whispering in it. I swear to God. And nobody said "hot mic," because <sighs> the because the desk radio can say "hot mic" over the, yeah. and it'll it'll Gentle. cut over it. Yeah. And it wasn't us we you? Ada suara aneh yang keluar dari alat komunikasi mereka, di mana suara itu sama sekali bukan suara anggota militer lain, melainkan suara anak kecil dan juga suara wanita dewasa yang sama sekali nggak jelas kalau Do itu ngomong apa. Dua anggota militer ini langsung parno dan mereka agak ketakutan malam itu. Karena jelas ya, gak mungkin ada orang lain yang bisa masuk ke sambungan radio mereka. Apalagi itu adalah seorang wanita dan anak-anak. Satu-satunya cara supaya orang lain bisa masuk ke sambungan radio mereka adalah menggunakan alat komunikasi yang sama. Dan jelas itu gak mungkin. Dari mana mereka bisa mendapatkan alat komunikasi dari anggota militer Amerika Serikat ini. Gak mungkin banget. So, apakah benar kalau suara cewek dan anak kecil itu adalah sosok penghuni dari gereja tua yang terkenal angker itu? Polisi. Ada seorang petugas security yang ditugaskan untuk menjaga sebuah gedung gereja yang ada di Kanada. Suatu hari, Doi itu dikejutkan sama sebuah notifikasi yang masuk ke handphonenya. Notifikasi itu menunjukkan bahwa adanya tanda seseorang berhasil masuk ke gedung gereja itu malam hari. Jadi secara otomatis motion activated camera atau kamera CCTV yang ada di dalam gedung gereja itu bakalan mengirim notifikasi ke handphone petugas security ini. Karena Doi itu ditugaskan untuk menjaga gedung itu dan takut ada aksi vandalisme atau pengerusakan yang terjadi ke gedung itu, makanya Doi itu langsung datang ke gereja itu walaupun udah malam. Dan ini yang Doi lihat. Oh, what the Pas Doi arahin kameranya ke lantai dua dari gedung gereja itu, tiba-tiba ada sebuah bayangan hitam berukuran kecil yang seolah buru-buru kabur dan menghindar dari sorotan kamera itu. Sebenarnya bisa aja ya, video yang tadi itu cuma video settingan doang dan ceritanya dikarang-karang. Mungkin sosok berwarna hitam yang tadi itu cuma temennya. Atau siapapun lah yang disuruh buat pura-pura lari dan doi karang-karang cerita ini. Tapi yang bikin video ini legit dan 100% yakin kalau video ini real, abis kejadian tadi, petugas security ini langsung telepon ke pihak kepolisian buat minta tolong ngecek ke dalam gedung gereja itu. Dan ternyata setelah dicek, di dalam gedung gereja itu sama sekali nggak ada orang satupun. Dan sama sekali nggak ada tanda-tanda pengerusakan, atau adanya tanda bahwa seseorang mencoba masuk secara paksa ke gedung gereja itu. So terus, bayangan hitam yang tadi itu apaan? Coba. Sekelompok tim ghost hunter dari Meksiko bernama Archivo Extinto coba buat eksplor ke sebuah gedung bekas rumah sakit bersalin yang udah terbengkalai dan gak dipakai lagi. Menurut kesaksian warga yang tinggal di sekitar situ, Gedung bekas rumah sakit itu sangat angker. Banyak warga yang tinggal di sekitar situ cerita kalau gedung rumah sakit itu dihantui sama sosok ibu dan anak yang dulunya tewas karena melahirkan di rumah sakit itu. Dan gak jarang juga terlihat sosok yang mirip suster yang mondar mandir di lorong rumah sakit itu. Kevin dan dua kameramennya mereka berpencar. Masing-masing diantara mereka membuat video sendiri-sendiri di waktu yang bersamaan. Dan Kevin kebagian untuk eksplor di bagian chapel dari rumah sakit itu. Perhatikan baik-baik. Kevin dengar ada suara ketukan. Doi coba buat ngelihat ke arah luar, ke arah lorong rumah sakit itu. Tapi pas Doi balik lagi ke dalam chapel, tiba-tiba jubah pendeta yang ada di bangku umat udah berpindah tempat ada di lantai. Kayak ada yang coba buat ngajak si Kevin ini main. Sementara teman Kevin yang lain yang bernama Fabio merekam sebuah kejadian aneh di ruang operasi. Pelan-pelan ada sebuah suara yang mirip suara gesekan benda... ...yang seolah bergerak semakin mendekat ke arah Fabio. Sampai tiba-tiba ada suara benda yang dibanting yang sangat keras... ...yang bikin Doi teriak ketakutan. Nah, sekarang kita balik lagi ke Kevin ya. Setelah kejadian jubah yang tadi, Kevin tuh sama sekali nggak takut guys. Tapi Doi justru niat untuk berdoa sendirian di dalam chapel di rumah sakit itu. Dan ada sesuatu yang sangat-sangat menyeramkan yang terjadi di samping Kevin. So sekarang gue pengen kalian perhatiin video ini baik-baik Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Alat komunikasi Kevin tiba-tiba mengeluarkan suara-suara aneh di tengah-tengah doi sedang berdoa. Dan yang paling creepy adalah kalau kalian jeli dan ngeliatin fokus ke arah belakang Kevin, di situ tiba-tiba muncul ada sebuah bayangan hitam yang semakin bergerak mendekat ke arah Kevin. Bahkan kalau gue lihat dan gue cepetin videonya, bayangan itu siluetnya jelas-jelas mirip kayak manusia. Bayangan itu sempat bersandar ke arah Kevin dan duduk di salah satu bangku umat. Dan setelah Kevin selesai berdoa, bayangan itu tiba-tiba menghilang dan seolah kayak masuk ke bawah tanah. Gila, ini serem banget sih menurut gue. Gue sama sekali belum pernah ngeliat ada penampakan yang sejelas ini. Dan entah kenapa, gue tuh yakin banget kalau video yang tadi itu bukan video settingan atau video editan. Karena sama sekali gue nggak ngelihat ada yang aneh di video yang tadi. Semuanya berasa real dan otentik. Dan yang pernah gue denger sih, Konon katanya, kalau di tempat-tempat ibadah itu justru banyak roh-roh atau arwah yang justru nungguin di situ karena mereka juga pengen untuk didoakan. Mungkin aja sosok yang tadi itu datang ke situ karena juga pengen didoakan sama si Kevin ini. Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye bye.